Diula dunia, satu labni halai sudah naik mari suang laso terida tidak hidupnya. Hey pasaui, lo <Sing> perlu uh, kuda rong toy so. Kenapa banyak? kau mengganggu aja kau bukan mengganggu kawan coba kau pikir-pikir dulu lagu itu aku udah kerja kau rupanya Karena kau kerja kau aja pengganggu lah ya, kan cuman dulu mulai aku kan cuman nyanyi namanya juga nyanyi ya apa yang isi lagu itu itu lagu nyanyi Betul cuman janji itu juga ya Sesuai realita aja, like lagukan, like nyanyikan. Nanti, seolah-olah like yang bekerja keras, rupanya like bekerja tidur kerasnya di sini. Halo guys, Senau Kita sudahi oras, oras, oras.